Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Nalim Pozia channel apa kabar teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada semoga dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari segala macam rintangan dan dilancarkan dalam semua kegiatannya di hari ini dan seterusnya oke okay, ketemu lagi di kesempatan kali ini uh, pagi ini saya ucapkan selamat pagi selamat beraktivitas untuk teman-teman semuanya dan yang uh, stay tuned di channel ini saya ucapkan terima kasih nah uh, kenapa hari ini saya ingin menyapa teman-teman di channel saya ini saya ingin ada unboxing teman-teman uh, kemarin sore saya ada paket kemudian dan kebetulan uh, saya pengen unboxingnya live jadi kita bareng-bareng unboxing bersama ya teman-teman nah seperti biasa itu biasanya kan uh, unboxingnya skincare kosmetik ya Nah hari ini saya ada ini paket yang akan kita unboxing bersama yaitu paketnya dari kipa kosmetik Nah kita akan unboxingnya bareng-bareng ya teman-teman Oh iya teman-teman yang ada e, dimanapun teman-teman berada, Saya ucapkan terima kasih yang sudah selalu stay tune di channel aku ini Semoga channel ini memberikan manfaat dan bisa menghibur teman-teman Amin Nah kita langsung aja ya untuk unboxingnya Saya belum buka sama sekali Ini masih segel Belum dibuka kita akan unboxingnya bersama-sama Nah, apaknya itu ada satu kilo dan ini merupakan uh, ada di promo bulan Agustus ini jadi ini ada promo Merdeka bulan Agustus ini jadi ini saya dapatnya harga itu uh, diskon teman-teman jadi teman-teman uh, kalau mau uh, lihat untuk promonya di bulan ini teman-teman bisa uh, ke link di deskripsi video ini ada link yang untuk kosmetik ya teman-teman. Kalau yang kemarin saya unboxing itu toko rame teman-teman bisa ada linknya juga di deskripsi tentunya. Kita langsung aja ya kita unboxing nah pertama kita akan tunjukkan nah ini masih desain belum saya buka sama sekali ini juga masih bisa kita langsung aja kita unboxing ini ada simarin nah ini simarin Si mering loose powder ini sepuluh gram. Ini aku pilih warnanya yang brown. Dia tuh pilihannya ada yang ada dua macam. Ini fungsinya untuk bedak tabur dengan kilau glitter yang memuka memberikan kesan mewah pada penampilan anda gunakan. Sebagai sentuhan akhir tata rias pada wajah, leher dan bagian tubuh yang terbuka. Nah seperti ini dia ada expirednya sampai. 2026 kemudian ada kodenya, kodenya, nah seperti ini kita harus unboxing aja ya. Ini shimmering di sini. ada ininya uangnya nanti kalau masih ada waktu kita akan langsung coba saja ini masih di lem. Nah, kemudian ini harganya berapa ya nah, nanti saya lihat dulu nah, kemudian yang kedua ini ada whitening cream whitening cream whitening cream ini pemakaiannya untuk pagi sama malam jadi kalau semuanya teman-teman ada lagi item gitu itu bisa dipakai bisa menggunakan ini setelah pakai uh, day cream atau night cream kemudian kita pakai whitening cream ini ini expire nya 2025 seperti ini, kemudian ada fotonya, kemudian ada 15 gram atau gram, kemudian apa, ini ini, ini, ini kit yang terbaru varian terbaru dia tuh ada tiga tiga varian kemudian ini yang baru launching ini yang ada dua varian lagi. Nanti aku order salah satunya. Ini yang fashion ini. ini. yang varian fashion. Nah, kita akan Masanya itu sama, ya, sama dengan yang sebelumnya untuk yang kemasan. ini lipstik Lipstick. terus dia tuh ada e, berasnya ini untuk ini blush on ini ada blush onnya dua varian seperti ini nih kayak peach gitu ini agak-agak kecoklatan dia tuh warnanya itu mengkilat ya teman-teman kemudian ini untuk eyeshadow ini berasnya yang untuk eyeshadow terus ini untuk apa ya untuk lipstick, ya. Ini untuk lipsticknya, kemudian untuk eyeshadownya. Untuk varian eyeshadownya ini, nanti kita coba pakai. Nah, ini bedak, ini bedak, bedak padatnya. Kemudian ini ada sponsnya. Ini ada sponsnya. nya ini masih 2027. Jadi masih lima bisa dipakai sampai lima tahun gitu. Kemudian ada ini free. Ini kompak powder. Compact powder ini free dari juga kosmetik ini juga espire nya sampai 2024 jadi masih ada waktu dua tahun ini ada kode QR nya terus ini mengandung SPF 15 nah ini free ya teman-teman ini nomor varian nomor tiga nomor tiga jadi dia tuh ada tiga kalau nggak salah ada tiga varian jadi nomor satu dua tiga dan ini dapatnya nomor tiga free kemudian ada bonus lagi dari ini hand moisturizer nah, seperti ini ini hand moisturizer hand moisturizernya ini free juga dari fifa dikasihnya free Kemudian, kemudian nah sudah habis ya teman-teman, sudah habis. Ya. Sudah habis. Nah ini untuk total belanjanya berapa? Kita akan lihat. Untuk makeup kitnya itu harganya, harga aslinya itu Rp100 berapa ya ini udah harga diskon jadi segini harganya untuk whitening creamnya 11.400 nah, seperti ini dapat invoice nya udah nah kemudian kita akan kita akan lanjutkan dengan kita akan lanjutkan dengan uh, sebentar ya teman teman teman-teman untuk unboxingnya kita kita akhiri sampai di sini dulu ya teman-teman insyaallah nanti saya akan lanjutkan untuk video untuk cara pemakaiannya untuk make up kit ini sendiri saya membikin bikin videonya khusus untuk teman-teman nah untuk pertemuan kali ini saya ucapkan terima kasih uh, untuk teman-teman yang sudah stay tune uh, kita berjumpa lagi di video berikutnya jangan lupa tekan subscribe tekan like dan juga